Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini sempat Sembilan Nah, dalam video kali ini kami ready khususnya di CV Putra Singgalang Motor. Subscribe to my channel also Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya sini Sempat Sembilan Nah dalam video kali ini Kami ready khususnya di CV Putra Singgalang Motor Mobil Fuso HD 220 PS Tahun 2013 Buka harga 500 Nego di tempat Bagi teman-teman yang berminat Luar sana terlebih dulu silahkan untuk nombor subscribe, like dan komennya ya Oke okay? Agar saya lebih sering mengupload tentang konten-konten yang positif dan bermanfaat bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana khususnya dalam dunia otomotif nah kali ini kami ready mobil HD tahun 2013 dan ini bagian depan tampak depan ini bagian tampak bagian sebelah kanan Oke okay. Masih dalam keadaan bersih Bagian baknya masih bersih ya Tahun 2013 Mobil Super HD 220 PS Bagian ban juga masih ready Okay. Wow, terlalu besar dan tinggi. 2013 mobil HD Oke. Okay. Sudah dikasih bagian las ban-nya. Bagi yang berminat, silahkan saja. Kontak person ke nomor 0831465654. Ini bagian kondisi ban masih bisa dipakai. Mungkin belakang udah dikasih tutup, Ini ya dan bagian bawahnya masih terlihat ready seperti itu teman teman yang berada di sana okay. ini bagian bak sebelah bagian kiri dan ini bagian depan Busnya di CV Putra Singgalang Motor Dan kali ini ada juga MS tahun 2012 Masih ready juga ya Dan bagian pojok sebelah kiri itu engkel Next Busnya ready kami hari ini CV Putra Singgalang Motor, ready, ready! Kami di sini untuk beberapa unit mobil, Kanter dina, fuso, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang rekan-rekan yang berada di luar sana, silahkan di klik tombol subscribe, like, dan komennya. Jika yang berminat, pemesanan mobil seperti apa, kan nanti kami akan Mengapot sesuai dengan kebutuhan konsumen mobil apa ya kah yang nantinya diinginkan khususnya di CV Putra Singgalang Motor Oke okay. yang engkel 2010 Itu yang super HD, MS, dan Engkau. tahun 2013, 2012, dan 2010. Terima kasih banyak, semoga teman-teman atau rekan-rekan yang berada di sana dalam keadaan sehat selalu. Harga termurah khususnya di CV Putra Singgalang Motor.